Hai hey guys jumpa lagi bersama kami channel putra simsim -Sim. Ah ngopi-ngopi gimana pak mobilnya tadi? wah mantap mobilnya tadi baru nggak ada satu jam belajar box metik udah udah salah tinggal nanti pilihan kita antara CRV sama HRV HRV nah, cuman tadi CRV tadi karena gudangnya dikunci ya jadi kita nggak bisa test drive jadi yang ada di display tadi hrv doang yang ada tadi, makanya itu yang kita test drive dari hrv tapi kira-kira mobilnya kapan nih mau dibawa bang? ya tunggu duitnya dulu lah coy, jangan langsung begitu ya. kalau aku maunya sekarang-sekarang gitu, udah bisa bawa triptonik gitu. jadi antara dua pilihan kita ini, hrv sama crv kalau dia HRV tadi dia kapasitas penumpang 5. Nah, kalau CRV sih dengar-dengar ya katanya dia udah 7 seater. 7, 7. seater tujuh bangku. Jadi tiga tengah, dua belakang, dua depan. Itu sih dengar-dengar H Ini HRV-nya, Bang. Oh, CRP, CRP ada Honda CRV-nya sih. Ada, CRV boleh. CRV-nya mana? Harganya mana? CRV ajalah. CRV. Beri harga CRV-nya berapa, Bang? Ya, harga CRV yang 2.800.600.000. Oh ya, yang dia CRV 1.500 cc turbo 512 juta 300.000. Yang dia CRV 1.500 L turbo press CVT 559 juta 300.000. Nah, ini nggak tahu nih, ini maksudnya gimana lah Ini kan 2000cc maksudnya kan? Oh, yang ini 2000cc, 2000 CVT. CVT CVT dia metik Yang kalau 1500 itu. turbo ini apa maksudnya? Kalau ini dia turbo, manual. mesinnya udah turbo Dia enggak, kalau di Lalu si enggak ada manual Dia tetap CVT metik, tetapi otomatis seperti yang tadi itu Cuma dia turbo ya? Turbo mesinnya udah turbo Berarti lebih kencang ini lebih daripada kencang yang 2000cc? Ya. Proposi gini CC Dan lebih mewah lagi ini memang dari harga pun tetap beda nih, Jadi um, sedikit aja sih Turbo Prestis ini Iya Kalau Prestis ini memang Ini lebih canggih lagi memang canggih ya? Ya lebih mahal di kelasnya Kelasnya lebih mahal Iya Kalau ibaratnya udah hampir sama dengan Kemewahannya hampir sama dengan Apalah for, apa Fortuner sama for Pajero Malah lebih Kalau abang tengok di Youtube dua tahun sekarang Lebih apa sih ini? Lebih mewah ini? Lebih mewah ya? ya sih ya. Ini udah sunroof, moonroof Kalau moonroof itu dia pun hanya kaca Sandra bisa bolong sudah buka ya Sudah buka tetap Nah ini pembunduknya anu udah. Udah lebih sport kali Iya. Pokoknya lebih meulang lebih. Dari Cuman ini bisa test drive, ada test drive-nya. Kalau test drive-nya bisa sih Bang, cuman lagi di gudang. Lagi di gudang oh Kapan Abang bisa nanti? sesuai Memang kayak ini rata-rata orang sih, Bang. oh iya, suspension setter nih. Heeh, kelihatan di. Tengok lebih canggih lagi, kan? Bang? canggih ya? <tuh> Ada nah, langsung tali-talinya kalau mau dilipat. Ini pun tengok lebih mewah lagi, ha, Kesannya dashboardnya udah macam pesawat menurut kursinya. Tebal, buktinya masih kulit. Buktinya ini lagi emang Iya. Buktinya juga, juga, kan. juga harus <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> tebal. Ini kursinya tebal, buktinya masih aktif. <tuh> ya? <tuh> nah, baru apa air pun banyak itu, bang. Bunganya lengkap nih. Ini bangnya lengkap dia satu dua tiga empat lima enam gitu hampir semua tapi tingkat senamannya lebih tinggi ini pakai ini kaki deh pakai kaki ya cuma sensor sensor gerak sama juga semakin makin dekat makin jadi kalau mabuk pun terasa terasa yang bilang masih di URTURBUR Kecepatannya mungkin Rp 190 Rp190, Rp190 udah lebih tinggi walaupun CC Rp1500 Oh, URTURBUR itu ya? Cuman boros berarti ya? Sebenarnya oh, enggak boros, ya. kalau uh, di Honda itu ya. irit